5 4 3 2 1 Selamat pagi, aku hari ini mau vaksin Jadi harus daftar dulu di sini kalau ada disopo Jangan lupa like, subscribe, dan komen Pertiapannya jam 8 Hari ini mau Mau daftar dulu, harus daftar dulu Jadi panggil Nah, hari ini aku mau divaksin ya, guys. Bertemu dengan dokter Yunus Kepo Yunus. Di Setelah <tuk> daftar, nanti kita dapat formulir seperti ini. tapi disuruh dulu di sini. Ini ruangan Sama Mbak, Halo, Mbak Dokumentasi ini pertama kali soalnya Nah jadi eh, tahap selanjutnya kita tensi dulu ya guys Supaya nanti panah darah sama jantungnya normal lalu bisa dipaksin gitu Apa? Ini mengecek oksigen, oksigen. dia amanannya? 8, 8, 9, ya. Oke bisa berarti ya Mbak Budi, iya. Selanjutnya, Selanjutnya nanti oh, oh, ke meja screening dokter, dokter ya. Oh, screening dokter Kalau ini. Dokter. ya Oke. Okay. Nah, aku di, aku screening dokter, screening dokter. Ini apa aja pun ya, ya. yang Nanti akan ditanyakan? Yang ditanya banyak. Saat harus fit, sekarang lagi sakitnya ada demam batuk pilem, mana Maria? Terus dulu kena kena covidnya, jadi pernah Terus di rumah lagi atau temennya lagi ada yang kena covid saat ini lagi kontak, ada. Terus punya penyakit. Jadi yang ditanyakan Bukan tadi bisa, ya kan. um, Berarti aku bisa ya dok? Maksudnya. Aku tidak ada alergi Maksudnya. Tidak ada, alergi, tidak ada alergi, penyakit lainnya Jadi tidak tanda tanda Lakan besinya baik Terus juga ambil CD4-nya CD harus di atas 200. Jadi kalau permisinya bagus, dia sudah akses obat boleh. Tahap selanjutnya adalah tinggal penyuntikan ya, dok-kak. Vastinasinya. Nah, Dok, mau diapain ya, Kak? Dok, ini kenapa mesti dua kali dosisnya? Karena memang kebalannya. Efeknya jangka pajang Pusing, karena demam Selama terapi ini, nggak boleh keboleh Boleh, gua tapi pakai masker, ayo eh. Selanjutnya adalah observasi ya, tunggu, tunggu 30 menit lagi Baru tes ulang, tensi ulang kayak gini Udah, Dulu Nah, ini aku sedang lagi setelah oh, oh, Terus gimana, Ada mual atau pusing enggak? kita tinggal siapin bukti vaksinasinya ya. Mudah-mudahan okay. bagus ya. normal oke okay. okay guys, selesai vlognya ini vaksin yang pertama nanti tanggal 22 kita vaksin yang kedua kedua, di bulan puasa bulan ya, ya mudah-mudahan uh, bisa sehat. ya oh, sehat. oke, okay, jangan lupa, lupa like, subscribe, dan komen ya guys Serta share ke media sosial lainnya dadah